Halo teman-teman semuanya apa kabar semoga kalian sehat-sehat semuanya ya Ngomong-ngomong tentang keindahan dan keseruan hutan di Indonesia Hutan di Indonesia menurut saya sudah sangat indah Bahkan saking indahnya hutan di Indonesia ini sering digunakan sebagai tempat fotografer pre-wedding loh teman-teman ya, kan? Saya jadi curiga nih foto prewedding di hutan itu tidak menggunakan fotografer biasa tetapi menggunakan fotografer animal planet <laughs> ya kan yang lensanya itu panjang-panjang di sininya si tulisan National Geographic. <laughs> Dan kegiatan yang seru dilakukan di hutan itu banyak. Contohnya kegiatan sekolah seperti pramuka. Kegiatan pramuka dilakukan di hutan itu seru banget teman-teman, tetapi dengan guru pendamping yang tepat. Ini kalau pramuka dilakukan di hutan tidak menggunakan guru yang tepat, uh, ini bahaya teman-teman. Yang awalnya Ingin belajar mengenal alam malah menjadi belajar bertahan hidup. <laughs> ya kan. Awalnya mencari jejak gitu. Malah mencari teman yang tersesat. <laughs> Bahaya makanya harus dengan guru pendamping yang tepat ya teman-teman. Dan tapi sekarang kalau kita di hutan itu sudah aman. Karena ada apa? Karena ada polisi hutan. Tugas dari polisi hutan itu untuk menjaga pencurian kayu-kayu ilegal. Dan menjaga Uh, pencurian satwa-satwa langka kan maksudnya kegiatan polisi hutan ini harus dengan menggunakan kompetensi yang bagus harus tahu bagaimana situasi gimana hutan, gimana aktivitas hutan itu harus tahu itu menjadi polisi hutan apa? coba kita ganti dengan apa? Polisi, polisi apa? polisi lalu lintas apa yang ditilang di hutan kalau sama polisi lalu lintas tidak bisa salut saya sama polisi hutan, teman-teman. Hutan juga sering disebut sebagai paru-paru dunia, teman-teman. Paru-paru loh, maksudnya selama ini yang menyuplai oksigen di muka bumi ini, apa ya hutan, teman-teman? Bukan impor dari planet Mars, bukan. paru-paru ya. loh hutan ini, paru-paru. Bahkan ya, COVID-19. Tahukan kan yang penyakit mematikan itu. Yang diserang apa. Paru-paru bos. Bayangkan coba kita. Tidak punya paru-paru yang diserang apa sama covid. Usus. Jatuhnya mah diare cok. Ya kan. Sama seperti bumi ini. Bumi kita ini bro. Kalau bumi tidak punya hutan. Apa yang dihasilkan? Nitrogen. Kayak bantu blast dong. Ya kan. Tidak bisa. Makanya hutan itu harus dilestarikan dan hewan-hewan di hutan apa hewan yang cantik-cantik mamalia yang adanya di mana adanya ya di hutan bukan di hutan kota di hutan kota apa coba mentok-mentok paling dagang asongan kan ya karena makan di hutan kota itu rasanya tuh seger gitu kan kita jadi nafsu makan gitu makan dagang asongan di hutan kan Pokoknya ketika kita melihat hijau-hijau gitu, seger rasanya kayak melihat pohon kan, rumput, seragam tentara, <laughs> seger mata kita. <laughs> Jadi teman-teman, mari kita jaga hutan karena ya, terutama hutan Indonesia, hutan Indonesia itu uh, hutan terbesar nomor 3 di dunia. Mari kita sama-sama menjaga hutan reboisasi, kan? Hutan Indonesia loh, nomor 3 terbesar di dunia. Tahu Anda? Brazil. Negara Brazil itu bukan terkenal gara-gara sepak bolanya loh Negara Brazil itu terkenal gara-gara apa? Hutannya. Jeff Bezos kalau tidak ada hutan Brazil, tidak mungkin sekaya sekarang. <laughs> hutan terbesar di dunia itu namanya Amazon. Dan Jeff Bezos menamakan perusahaannya itu apa? Amazon, Bro. Coba kalau tidak ada hutan Amazon. Masa Jeff Bezos menamai perusahaannya hutan itu.id <tid> tidak mungkin terima kasih saya Agus Chris sampai jumpa